Mau ke Pak? Oh, BP, ah, BP lori Dia mau bilang Lori, Lori. Oh, jadi saya itu itu. Apa ini? Apa ini? kan?